Nyai Roro Kidul itu berasal dari sukma manusia, ya. Jadi, sukma manusia atau panglimanya Kanjeng Ratu Roro Kidul. Jadi, Nyi Roro Kidul adalah sukma manusia yang memiliki jabatan. Hai hey guys, salam Ratu Bidadari. Saat ini, Ratu Bidadari berada di Sekoro Kidul, sebuah pantai selatan cuma tempatnya aku rahasiakan karena ini private ini te ibaratnya tempat khusus saya jadi memang sengaja saya rahasiakan oh, kamer satu kamera menghadap ke Ratu Bidadari dan satu kamera menghadap ke sebuah sekor gitu, sebuah pemandangan yang sangat penajukan pemandangan yang sangat indah dan pemandangan yang sangat luar biasa sekali dan saya pribadi sebagai seorang Ratu Bidadari oh, Sangat mencukai dan mencintai lautan Dimana keindahan dunia, keindahan seisi dunia itu Saya merasa saya bahagia, saya merasa saya senang Saya merasa saya nyaman dan saya merasa berada di surga ketika saya berada di sebuah lautan Buat teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang perbedaan siapakah Nyai Roro Kidul dan siapa Ratu Roro Kidul dan siapa Adinda Nyimas Blorong Dan di sini, dalam konten kali ini, saya ingin membahas siapa beliau. Jadi, Nyai Roro Kidul dengan Ratu Roro Kedul itu oh, sebah berbeda jadi tidak sama beda loh ya Ratu dengan Nyai itu berbeda ya. jadi kalau udah Ratu tidak boleh dipanggil Nyai dan Nyai juga tidak boleh dipanggil Ratu dan Nyai Roro Kedul atau Kanjeng Ratu Roro Kedul itu bukan sebuah nama asli tapi itu sebuah gelar paham kak? Ratu, saya mulai dari Ratu Ratu itu kan diambil dari bahasa Jawa Yang artinya adalah penguasa Ya Nah, sedangkan Roro Diambil dari bahasa Yaitu Anak bangsawan atau wanita Dari kalangan darah biru atau bangsawan Dan Kedol adalah Ya, Patai selatan atau Selatan jadi, uh, Nyai Roro Kidul atau Ratu Roro Kidul itu sebuah gelar, ya, sebuah gelar bukan nama. Sedangkan kalau Adinda Nyimas Blorong, untuk khusus untuk Nyimas Blorong, mohon maaf, uh, Ratu Bidadari tidak bisa ekspos ke media karena ini rahasia dan private, karena saya tidak diberikan izin ke sama beliau langsung untuk menjabarkan siapa sejatinya beliau Adinda Nyimas Bloro. Jadi saya menjaga identitas Jadi diri Adinda Nyimas Bloro. Uh, intinya kalau Nyai Roro Kidul jadi nice jadi langsung ke pokok pembahasan Nyai Roro Kidul itu berasal dari sukma manusia ya. Jadi sukpam manusia atau panglimanya Kanjeng Ratu Roro Kidul. Jadi nyi Roro Kidul adalah sukpam manusia yang memiliki jabatan adalah jabatan yaitu panglima atau bawahannya Ratu Roro Kidul. nah sedangkan siapa Ratu Roro Kidul ini? Kalau Ratu Roro Kidul memang uh, walinya Allah. Pesuruhnya Allah Beliau berasal dari langit Memang beliau ditugaskan Untuk bersemayam Di pantai selatan Jawa Sebagai seorang penguasa Dan beliau bukan dari Kalangan bangsa manusia Tapi beliau dari Kalangan bidadari Jadi Ratu Rorokidul Bukan berasal Dari sukma manusia Tapi dari sukma bidadari berasal dari langit diperintah Allah, diperintah Gusti Allah untuk bersemayam untuk menjaga pantai selatan Jawa. Gitu guys. Next kita sambil refreshing-refreshing ya. Di sini sepi banget dan tidak ada orang satu, jadi hanya aku tuh di sini. Bisa kita lihat loh di sana. Enggak ada siapa-siapa. Karena di sini hanya uh, Ratu Bidadari saja. Disini. Buat teman-teman, jika kalian ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya Ratu Bidadari. Uh, di komen di channel Youtube Ratu Bidadari TV. Nanti kalau komentarnya kalian menarik, uh, intinya menarik perhatian saya ketika saya membaca, melihat. Maka saya akan membahas sesuai pertanyaan kalian. Buat kalian suka nggak bermain air? Aku tuh mungkin dalam satu bulan itu pasti main ke pantai ya, pasti mainan air gitu. Jadi kalau satu bulan nggak ke laut gitu rasanya aku rindu banget, rasanya itu Kayak gimana gitu jadi itu aku tuh kangen. Jadi kalau aku tuh kangen, aku pasti ke laut. Kadang aku, aku ke laut itu bukan karena kemauanku sendiri sih, karena memang perintah. Jadi memang aku sengaja dipanggil oleh dia Entah itu Imas Blorong, entah itu Nyai Roro Kidul entah itu Kanjeng uh, Ratu Bunda Ratu Kedul. Beliau memanggil saya ke sini. Jadi, saya ke pantai, ke Laut Selatan itu bukan karena kehendak atau kemauan saya pribadi. Tapi memang karena panggilan gaib atau tarikan sebuah air, tarikan energi untuk saya hadir ke Pantai Selatan atau sekuruh itu sekuruh. Itu tadi pokok pembahasan tentang perbedaan. Uh, siapa Nyi Roro Kidul, siapa Kanjeng Ratu Roro Kidul dan siapa uh, Adinda Nyi Mas Blorong. Cuman di dalam pembahasan konten ini, dalam video ini saya hanya tidak mau membahas adinya Adinda Nyi Blorong karena sangat saya rahasiakan dan saya tidak mau membuka siapa beliau, siapa jati diri Beliau yang disebut blorong Atau kalau orang lain Orang awam mungkin menyebutnya Nyai blorong ya Kalau saya panggilnya Nyimas Adin dan Nyimas blorong Cuman untuk khusus itu Saya tidak mau uh, Menjelaskan siapa Beliau Indah banget Kalian bisa mendengarkan Deburan-deburan uh, suara angin, suara ombak dan pemandangan ombak yang sangat luar biasa sekali tanpa kalian harus oh, pergi ke laut jadi, kalau kalian ingin refreshing melihat se sebuah hal yang tidak banget, kalian tidak perlu ke laut kalian pantengin aja kalian subscribe, kalian ikuti, kalian follow akun-akun saya Termasuk uh, channel youtube saya Ratu Bidadari TV ini Karena konten saya <tuh>, Maaf batu, Paling banyak Yaitu uh, Berada di lautan gitu. Dan saya sering bikin uh, Konten Bukan konten ya Kalau ini memang edukasi beneran Ini edukasi serius Bukan guyonan Dan saya sering memang sering ke laut Dan hampir uh, dalam satu bulan itu bisa empat kali bisa tiga kali pokoknya minim satu bulan itu saya ke pantai selatan atau ke Kidul itu ya satu kali lah dalam satu bulan jadi saya memang benar-benar sering banget ke apa ke Kidul gitu buat teman temen kalau kalian cinta dengan lautan kalian senang dengan samudra, galar senang dengan pantai gitu. Memang e, kalau kita punya masalah, kita stres atau kita jenuh, itu kalau kita ke laut itu rasanya itu kayak apa ya? Kayak terobati gitu loh. Jadi penak-penak kita, e, kejenuhan kita, e, ketika kita stres, ketika kita banyak masalah, beban hidup sekitar uh, sebagai manusia berada di daratan lah karena kita kan manusia bukan ikan kalau ikan kan uh, uh, dia hidupnya kan dimensinya kan di lautan apa ya di air lah kalau sedangkan kita kan sebagai manusia di daratan intinya kita sebagai manusia sih harus menjaga lingkungan ya kita harus balance dengan alam dimana mana kita tidak boleh mengotori lautan kita tidak boleh apa ya bikin polusi atau intinya yang merusak alam lah bukan lautan saja ya gunung-gunung atau yang lainnya gitu Oke teman-teman saya ingin uh, menarik sebuah energi Untuk apa video Penutupan ini Coba kalian eh, Perhatikan Ombaknya Sebelum saya Membaca Mantra saya Dan sesudah saya membaca mantra Coba kalian Perhatikan baik-baik ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Aku ratu bidade putune Kiai Ibrahim Atmawijaya Rajaya Wijaya Kusumo. Assalamualaikum salam. Ya poro danyang-danyang kaki danyang nyai danyang Porong bau rekso, bedak rawang, sing jogo, laut sekorokidu. Adida nyimas Bloro jenengan pulau turi tidak datang merikian peran prayuga. Niat ingsun ngaji jurang penatas-penatas hang sejati. Sejati-sejati ning roso-roso hang sekti. Sakti saking kersaning gusti. Assalamualaikum salam. Ya tamul hakim ya tamul lechin ya tamul raq ya tamul ja'san ya tamul ghaib ya tamul malaikat jari jalul lihat ya lihat, habis ini kamu lihat dia akan datang ya. sekarang sudah mencetuh ombak jadi ombaknya uh, semakin besar ombaknya semakin besar habis ini akan semakin besar bahkan nanti akan menyentuh batu karang ini tadi kan ombaknya kan cuma sampai situ saja sekarang sudah uh, masuk ke sini bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Omba. Teko, Prinio, aku pengen salaman karo awamu. Saya berbicara dengan Omba. Wahai Omba, datanglah. Saya ingin bersalaman, berjabat tangan dengan kamu. Ya, lihat ya. Lihat ya. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Udah mulai besar guys Udah mulai besar Loh Loh Nah sekarang kita lihat lo ini sudah Melewati Tempat duduk saya Tadi kan Ini Nah ini Keluar Ini akan datang lebih besar lagi guys Lebih besar lagi Ayo sini ingin salaman aku Sini ingin salaman Sini Sini Sini Iya iya iya iya iya. Ya Allah la, la la la Hmm. Ya uh. ombaknya, kes Ombaknya, kes Luar biasa sekali, kes dia Wah, ini sudah datang tambah gede nih. Ombaknya tambah gede. <laughs> subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eh, Rene. Ombak teko sini. Sini. Kamu sentuh tanganku, kamu sentuh tanganku sini, sini. Nah, kamu sentuh tanganku sini, kamu sentuh tanganku. La, la, la, la, la. Ini ya, ya, <laughs> loh, ini ini. Ini jadi tangan saya sudah disentuh karena saya tadi minta uh, berjabat tangan, gitu. padahal tempat duduk saya ini tinggi banget, loh. Padahal, Ombak itu di sana. Sekarang bisa sampai ke sini. Jangan lupa subscribe, comment and like uh, channel YouTube Ratu Bidadari TV ya guys. Salam Ratu Bidadari.